Salam Sobat Akademisi, jumpa lagi bersama saya, Petrus Lene. Pada video kali ini, saya akan memberikan gambaran buat teman-teman untuk uh, mereview salah satu buku yang sangat menarik untuk teman-teman bisa memahami sebelum teman-teman uh, uh, memutuskan untuk membeli buku seperti ini. Nah, judulnya ini, Unfair and Advantage, The Power of Financial Education. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, keuntungan tidak adil, Kekuatan Pendidikan Finansial Nah buku ini ditulis oleh Robert Kiyosaki uh, Sedikit saya memberikan gambaran buat teman-teman ya yang pertanyaan buat saya dan mungkin teman-teman ketika membaca bukunya akan bertanya Mengapa orang kaya menjadi lebih kaya bahkan dalam krisis keuangan? Nah dalam buku barunya yang ditulis oleh uh, Robert Kiyosaki ya uh, dengan beberapa buku yang laris itu berkaitan dengan Dead Poor Dead nama menegaskan pesannya kepada kita teman-teman dan menentang kita sebagai pembaca untuk mengubah konteks mereka kita dan bertindak dengan cara yang baru. Nah, dalam buku baru ini Robert Kiyosaki mengambil sebuah pandangan baru keras tentang faktor-faktor yang mempengaruhi orang-orang dari semua lapisan masyarakat saat mereka berjuang untuk mengatasi akan sebuah perubahan tantangan dan mempengaruhi dunia keuangan kita. Nah, dalam buku tersebut ya, teman-teman, An -teman, Unfired and the Power of Financial Education, Robert juga menggarisbawahi bahwa pesannya dan menantang pembaca bagaimana mengubah konteks mereka dan bertindak dengan cara yang warna kita sebagai pembaca ini disarankan untuk berhenti menerima secara membabi buta bahwa mereka adalah orang-orang yang kurang beruntung dalam tanda kutip seperti yang dikatakan dalam buku ini ya teman-teman dengan pilihan terbatas dan menantang prasangka bahwa kita akan berjuang secara finansial sepanjang hidup. Nah pendekatan baru Robert terhadap pesan-pesannya yang telah teruji waktu mencakup langkah-langkah yang jelas dapat ditindaklanjuti yang dapat diambil oleh setiap individu atau keluarga dimulai dengan yang namanya sebuah pendidikan Nah, jadi pendidikan menjadi pengatuan terapan trik ampuh dengan hasil yang terukur dengan gaya ayak kaya Sejatinya, kita sebagai pembaca akan ditantang untuk memahami, ya, untuk memahami dua sudut pandang yang berbeda, teman-teman. Dan bagaimana kita mengalami sebuah pengetahuan finansial, ini merupakan keuntungan yang tidak adil bagi mereka, ya. Nah, mereka ini sebenarnya siapa ya kita sebagai pembaca buku ini, teman-teman. Ya. Oke. Okay. Seperti itu beberapa pandangan saya. Mungkin teman-teman ada yang berbeda dan sudah pernah baca buku terkait dengan hal itu. Jangan lupa untuk komen agar pembaca atau penonton yang lain bisa memahami. apa maksud buku yang teman-teman sudah baca. Silahkan komen dan Jangan lupa untuk meninggalkan subscribe teman-teman ya. Agar channel ini dapat bermanfaat dan memberikan sebuah saran atau uh, wawasan untuk teman-teman dalam memahami dan bertindak. Terima kasih. Salam Sobat Akademisi.